Halo sahabat Zodiac 48, kembali lagi bersama saya di channel ini, dan di video ini kita akan bahas tentang Ramalan seorang Gemini di bulan April tahun 2020. Namun sebelum kita ke Ramalannya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak secara pribadi silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik. Sini juga saya informasikan, bahwasanya ramalan ini tidak bisa cocok ataupun tidak bisa resonate kepada semua energi dan semua elemen. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, alangkah baiknya kamu ikuti terus video yang kita buat di setiap harinya. Dan jika kamu merasa tidak cocok dengan ramalan ini, langkah baiknya kamu mencari yang lebih cocok dengan dirimu. Baik yang pertama-tama, di sini kita akan meramalkan tentang kesehatan seorang Gemini di bulan April tahun. 2020 di sini kita akan mengaduk kartu tentang kesehatan Gemini terlebih dahulu. Dan kita akan pisahkan kartunya. Dan kemudian kita akan mengambil tentang kartu soal seputaran keuangan Gemini di bulan April tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan mengambil sebuah kartu tentang pekerjaan karir ataupun usaha bisnis seorang Gemini di bulan April tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan mengambil sebuah kartu tentang seputaran hubungan asmara seorang Gemini di bulan April tahun 2020 Oke jika kartu yang keempat energi ini sudah kita pisahkan maka kita akan mengambil kartu lagi tentang energi ataupun support yang didapatkan Gemini di bulan April tahun 2020 per kategorinya oke di sini kita akan ambil lagi secara acak energi yang didapatkan ataupun support serta energi yang menghambat seorang Gemini di bulan April tahun 2020 di sini kita akan memisahkan kartu tentang energi kesehatan kemudian kita akan memisahkan kartu tentang energi seputaran keuangan dan kemudian juga kita akan memisahkan tentang seputar pekerjaan karir bisnis dan usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya kita akan mengambil kartu lagi seputaran hubungan asmara Gemini di bulan April tahun 2020 dan jika kartunya energinya sudah kita dapatkan kita akan mengambil sebuah kartu lagi untuk kartu kesimpulan per kategori seorang Gemini di bulan April tahun 2020 dan kartunya akan kita letakkan berada di paling atas. Oke, pertama-tama kita akan membuka kartu tentang kesehatan seorang Gemini di bulan April tahun 2020. Dan kartunya adalah Six of Swords ataupun 6 pedang. Di sini secara umum digambarkan ini sebuah perjalanan hidup yang sedang kamu arungi. Namun untuk kesehatan seorang Gemini di bulan April tahun 2020, kesehatanmu akan sedikit drop itu dikarenakan kamu selalu berjuang untuk keluargamu dan berjuang untuk membahagiakan keluargamu. Di sini digambarkan seorang Gemini akan berusaha bekerja keras dan bekerja sampai larut malam yang digambarkan dengan mengarungi sebuah lautan dengan menggunakan satu tongkat. Di sini juga kamu selalu melakukan pekerjaan secara sendiri hingga larut malam yang membuat energimu dan kesehatanmu terganggu dan kamu akan sering mengalami istirahat yang tidak tepat waktu ataupun terlalu larut Di sini disarankan untuk seorang gemini di bulan April tahun 2020 perhatikan pola istirahatmu sehingga bisa memperbaiki kesehatanmu di bulan April tahun 2020 dan untuk energi ataupun support yang kamu dapatkan untuk seorang Gemini di bulan April tentang kesehatan adalah Page of Cup. disini sangat jelas menandakan energi ataupun support yang kamu dapatkan untuk bangkit kembali terutama dalam suatu kesehatanmu adalah anak-anak yang berusia 0 sampai 15 tahun. Di sini sangat mencolok ini adalah Family, saudaramu ataupun anak-anakmu yang sangat membuatmu bangkit dan kesehatan yang semakin buruk Dan kamu akan berusaha tegar di depan mereka dan berusaha kelihatan fit di depan mereka Sehingga tidak jarang kamu akan memaksakan diri di depan anak-anakmu demi kebahagiaan mereka Dan kamu tidak akan terlihat seperti seorang yang sedang drop ataupun yang sedang mulai sakit untuk keuangan seorang Gemini di bulan April tahun 2020 itu berada di kartu Tree of Pentacle di sini diartikan tiga koin yang secara umum melambangkan kamu sudah berada di zona nyaman dan kamu ingin membuktikan serta melihatkan kepada orang lain keuangan Gemini di bulan April tahun 2020 keuanganmu itu sudah Berhasil kamu kuasai dan sudah berhasil kamu kontrol dan pendapatanmu sudah berada di kategori berkecukupan sehingga kamu ingin memperlihatkan ataupun ingin membantu orang lain dan memperlihatkan jati dirimu di dalam mencari segi keuangan di bulan April tahun 2020. Dan untuk energi yang didapatkan seorang Gemini di bulan April tahun 2020 itu adalah King of Swap di sini energi yang kamu dapatkan itu dari orang-orang sekitarmu yang mendukung pendapatanmu dan yang mendukung suatu penghasilan yang sangat-sangat tidak kamu bayangkan di bulan April nanti kamu akan bertemu seseorang yang mendukung keuanganmu akan semakin baik di bulan April tahun 2020 ini bisa dikategorikan sebuah rekan kerja ataupun Orang-orang yang berada di lingkungan sekitarmu Dan untuk pekerjaan ataupun karir seorang Gemini di bulan April tahun 2020 8 of 1 ataupun 8 tongkat Secara umum ini digambarkan kamu melakukan pekerjaan Dan menikmati prosesnya sehingga alam akan menjawab semua hasilnya dan untuk karir seorang gemini di bulan April tahun 2020 itu diartikan kamu bekerja secara ekstra dan secara gigi dan kamu mengarungi sebuah karir dengan caramu sendiri dan idemu sendiri. Di sini menggambarkan delapan tongkat itu kamu selalu bekerja tidak pandang bulu apapun pekerjaannya akan tetap kamu lakukan demi mendapatkan penghasilan tambahan ataupun demi menunjang karirmu di masa depanmu. Di sini juga digambarkan sebuah pulau maka dengan kegigihan serta kerja keras kamu akan dapat mewujudkan suatu impian yang kamu dambah-dambakan di sini dikategorikan seorang Gemini akan bekerja ekstra untuk mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan April tahun 2020 dan dukungan energi yang kamu dapatkan itu adalah Knight of Swords. Penaik absolut itu secara umum diartikan seorang remaja yang berusia tidak lebih dari 30 tahun. Di sini sangat mencolok juga bahwasanya yang mendukung ataupun menunjang karirmu di bulan April tahun 2020 adalah seorang anak remaja yang berusia tidak lebih dari 30 tahun. Tidak jarang juga dia akan melakukan pekerjaan yang kamu mintai bantuannya sehingga akan menunjang karirmu di bulan April tahun 2020. Di sini support yang kamu dapatkan ini adalah seorang pria yang tidak lebih dari 30 tahun. Dan untuk asmara seorang gemini di bulan April tahun 2020 adalah six of cup atau diartikan tujuh piala. Secara umum ini digambarkan kamu ingin memiliki semuanya di sini digambarkan untuk seorang Gemini kamu memang mudah tergoda melihat orang lain sehingga melupakan pasangan yang ada di depan matamu tidak jarang seorang Gemini akan sibuk dengan dunianya sendiri sehingga pasangan yang ada di depan matamu semakin jauh kamu lihat kamu akan melihat pasanganmu jika berada di dekatmu tidak jarang seorang pasangan akan selalu merasa kamu abaikan dengan sifat dan ulah yang kamu miliki Seorang Gemini akan sibuk dengan dunianya sendiri Sehingga lupa akan pasangan yang berada di depan matanya Tidak jarang seorang Gemini berpikiran dan berkeinginan untuk memiliki pasangan yang lebih banyak Namun itu sangat tidak bagus untuk Gemini di bulan April tahun 2020 Dan dukungan energi yang kamu dapatkan untuk hubungan asmaramu adalah Queen of swap. Di sini sangat terlihat jelas hubungan asmaramu saat didukung oleh ataupun mendapat support energi dari seorang wanita yang sudah matang. Ini bisa dikategorikan seorang yang sudah pria dewasa ataupun seorang wanita yang berada di lingkungan sekitarmu ataupun keluargamu. Di sini sangat mencolok, Gemini sering melupakan pasangannya dan ingin memiliki pasangan yang lebih banyak. Namun disini terhambat oleh seorang wanita yang akan membimbingmu kepada jalan yang lebih benar dalam mengarungi sebuah hubungan asmara Tidak jarang pasanganmu juga akan suka ataupun sangat tidak nyaman Bila kamu melupakan ataupun asyik dengan duniamu sendiri Sehingga dia meminta bantuan orang-orang sekitarmu ataupun familimu terutama orang tuamu untuk menegurmu dan lebih memperhatikan dirinya dan untuk kartu kesimpulan seorang Gemini di bulan April tahun 2020 berkategori adalah The Hermit The Hermit secara umum ini diartikan mencari ketenangan diri dan dapat kita simpulkan untuk kesehatan seorang gemini di bulan April tahun 2020 di sini disimpulkan kamu sudah lelah dan sudah drop dengan perjuangan yang kamu lakukan ataupun pekerjaan yang kamu lakukan setiap harinya sehingga membuat kesehatan tidak bagus di bulan April tahun 2020 maka di sini akan ada seorang anak-anak yang akan mensupport energimu dan memberikan Respon positif kepada dirimu sehingga kamu kelihatan lebih sehat dan bugar di depan mereka Dan di satu sisi juga Untuk memperbaiki kesehatanmu alangkah baiknya jika kamu melakukan piknik Ataupun bermain bersama keluarga dan anak-anakmu Untuk menenangkan pikiran dan membuang rasa lelah yang kamu miliki Sehingga mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020 Dan untuk keuanganmu dapat kita simpulkan juga keuangan yang kamu miliki yang sudah berkecukupan ataupun sudah di kategori stabil itu akan kamu tunjukkan kepada orang-orang dan didukung energi oleh seorang yang sudah dewasa ini bisa saja orang lingkungan sekitarmu maka keuanganmu akan mendapat stabil sehingga kamu ingin berbagi kepada orang dan kamu ingin menggunakan keuanganmu untuk mencari ketenangan dirimu di bulan April tahun 2020. Dan untuk pekerjaan ataupun bisnis serta usaha seorang gemini di bulan April tahun 2020 dapat kita simpulkan Pekerjaan yang kamu jalani sekarang itu sangat didukung oleh seorang pria remaja yang tidak lebih dari 30 tahun Dia akan selalu membantu dan mensupportmu dalam suatu segi karir ataupun pekerjaan Sehingga kamu merasa tenang dan lebih rileks dalam menjalani suatu ataupun di dalam meniti karir di bulan April tahun 2020 dan untuk kesimpulan soal asmara seorang domini di bulan April tahun 2020 di sini sangat terlihat jelas hubungan asmaramu di bulan April nanti kamu selalu asik dengan duniamu sendiri sehingga kamu melupakan pasangan yang di depan matamu dan kamu tidak jarang berpikiran untuk memiliki pasangan yang lebih banyak namun di disinilah kamu akan selalu dihambat oleh seorang wanita yang akan selalu menegurmu dan membawamu ke jalan yang lebih bagus dalam menjalani hubungan asmara Dan untuk kartu derami ini di dalam hubungan asmara gemini, kamu disimpulkan Kamu melakukan itu semua demi mencapai ketenangan yang ingin kamu dapatkan di bulan April tahun 2020 Terutama dalam sindikah asmara Kamu ingin mendapatkan ketenangan dalam hubungan asmara sehingga kamu asik dengan duniamu sendiri Dan kamu melupakan pasangan yang ada di depan matamu Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan April tahun 2020 itu berada di angka 6, 38, dan 87. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Gemini di bulan April tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.